Halo semuanya, aku Rian Back Again aku. How are you guys? Gimana nih kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. SOS tiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan di video kali ini gua pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih, guys. Video-video penampakan boneka yang paling menyeramkan. So, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy So ada seorang tiktokers yang membeli sebuah boneka di toko barang bekas di Amerika Tapi pas Doi beli boneka itu, udah dikasih tahu sama pegawainya Kalau pemilik boneka itu sebelumnya datang ke toko ini justru pengen cepet-cepet ngejual boneka itu Karena Doi percaya boneka itu berhantu Tapi tiktokers yang bernama James ini sama sekali nggak percaya sama sesuatu yang bersifat paranormal Doi itu skeptis banget guys Lagian juga harga boneka itu murah banget. Jadi lumayan lah bisa buat nambahin koleksi boneka dia di rumah. Tapi setelah James membawa masuk boneka itu ke dalam rumahnya, Doi baru sadar kalau Doi udah membuat sebuah kesalahan yang besar. Doi mulai ngedenger ada suara-suara bayi, pintu-pintu rumahnya yang sering ngebuka dan nutup sendiri, dan gak juga Doi ngelihat ada sekelibetan bayangan hitam yang lewat di ujung matanya. Jadi suatu hari James itu tiba-tiba punya ide untuk melakukan sebuah tes. Jadi Doi meletakkan boneka itu di sebuah ruangan kosong dan menaruh motion sensor kamera di depannya. Dan ini yang terekam. Kamera itu terus bergerak seolah mendeteksi adanya pergerakan di ruang itu. Padahal kalian bisa lihat jelas di ruangan itu ya, ruangannya itu kosong. Gak ada apa-apa. Dan tiba-tiba di tengah-tengah video ada sebuah bayangan berwarna hitam yang bergerak keluar dari sebuah pintu dan gerakannya itu cepet banget. Di malam yang lain, James melanjutkan eksperimennya dengan boneka ini. Perhatikan baik-baik. kameranya masih sama ya, gerakannya itu kayak ngampening-pening agak random. Tapi kali ini boneka yang ditaruh di atas kursi itu bisa gerak sendiri berkali-kali. Sumpah video yang tadi itu creepy banget ya. Dan sampai sekarang James ini masih terus aktif di akun TikTok-nya ngupload video-video tentang bonekanya ini. Dan Doi juga mengaku yang awalnya Doi itu skeptis dan sama sekali nggak percaya sama hal-hal mistis, sekarang Doi itu benar-benar percaya kalau boneka yang Doi beli di toko barang bekas itu 100% berhantu. Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video yang kedua ini, tapi video ini mendadak viral di TikTok dan menurut gua cukup creepy. So, ada seorang cewek yang di sebelahnya ada boneka yang sedang gerak-gerak. Dan kalau kalian perhatiin, gerakannya itu menurut gue creepy banget ya. Doi ngadep ke tembok dan kayak kejang-kejang gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, pas cewek itu ngebuka bagian belakang, bagian punggung dari boneka itu, kalian bisa lihat disitu ternyata nggak ada baterainya. So, gimana ceritanya boneka itu bisa gerak tanpa baterai? Dan pas gue bacain komen-komennya, banyak di diantara mereka yang juga pada bingung. Coba deh buat lo semua yang nonton video ini yang bisa ngebantu gue buat ngasih alasan yang lebih saintifik, lebih logis, dan lebih masuk akal kenapa boneka yang tadi tuh bisa gerak sendiri tanpa adanya baterai Please kasih tahu gue di komen di bawah TikTok. So video yang berikutnya ini mendadak viral banget di tiktok dan bahkan udah ditonton lebih dari 16 juta kali Gak usah gue jelasin panjang lebar, kalian tonton dulu aja videonya. I was on in my room when I, heard I was hoping this didn't move. So ada seorang cowok yang lagi rebahan di kasur. Dan Doi itu punya sebuah boneka jigsaw. Doi itu ngerasa kayaknya boneka yang ada di pojokan itu gerak-gerak sendiri. Tapi sebelum itu Doi nggak yakin. Makanya Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan buru-buru buat ngerekam ke arah boneka yang tadi. Dan ternyata boneka itu gerak beneran. Nah setelah videonya viral, pastinya orang ini bikin video lanjutannya ya. Dan sekarang coba deh dengerin cerita Doi. Alright, um, so, okay, that when I recorded that, I was on TikTok on my bed, scrolling through TikTok, and then I heard something move. So, and I knew I left my doll, I left the doll there. I knew I left it there. I was like, "Hold the fuck up, bro." So, I I started recording because I knew, like, if I die, bro, I wanted to have a proof for what the fuck it was. You know what I'm saying? But it was right there. Little bitch was right there. And that's the little bitch up there. That, that shit. You see the patitas? all oh, like a point here. Oh. Yeah, it was, it was a doll. It was just a, a jigsaw doll. I'll show you guys later. Uh, let me know what I should do with it next. Not destroy it because I paid 200 for that. And thank you guys for your art. And thank you just for your support. Thank you guys so much. You. So, real or fake? Gimana, Martin? So video yang berikutnya ini berasal dari grup ghost hunter yang cukup populer bernama Paranormis Kali ini salah satu di antara mereka berdua Explore ke sebuah gedung kosong bekas rumah sakit Yang dulu difungsikan sebagai sanatorium Tapi rumah sakit itu udah ditutup sejak puluhan tahun yang lalu Mereka yang biasanya jalan berdua Kali ini Johnny tuh bener-bener sendirian explore di situ. Dan coba deh perhatiin kejadian-kejadian aneh selama doi straight straight ahead there's a uh, caves here holy. straight straight ahead there's a uh, caves here holy shit. <clears throat> but I need you to come light it up once so that I know you're here. There's no way. That just turned on. God. Harry Is that you? I heard another voice in the spirit box too. Knocking at the Oh my god Why did you have to go and break that? Harry, that's not a fun game to play. Object, yeah. Harry, it's not fun. I, I'm not coming here to break your stuff. Wagon, right... I didn't come here and break your toys. You don't need to break my stuff. Now the other thing is I don't never know if, like... I know because... I do have a key. And the front door is locked. That there shouldn't be anybody in here? That's always a big thing that freaks me out is... Am I actually really fully alone? Like from humans? Banyak banget kejadian aneh yang terekam di kamera. Mulai dari barang-barang yang jatuh sendiri, suara-suara aneh yang kedengaran di video, sampai ada sebuah boneka bayi tiba-tiba bisa jatuh sendiri dan galau lama kemudian bahkan bisa terbang keangkat angkat ke atas dan galau lama kemudian jatuh lagi. FYI ini ya, mungkin diantara kalian banyak yang mikir, kok pas bonekanya jatuh kenapa gambarnya di mozaik? Kenapa kok gambarnya di sensor? Berdasarkan penjelasan Johnny, doi bilang entah kenapa selama semalaman doi berada di situ, kamera yang memantau bayi itu sering error dan bermasalah. Dan persis momen pas boneka itu jatuh, kompresi gambarnya mendadak rusak, dan gambarnya jadi seperti itu. Jadi bukan disengaja atau diedit, ya guys, tapi meskipun ada masalah teknis dengan gambarnya, kalian bisa lihat dengan cukup jelas, ya. Kalau di situ, boneka bayinya bergerak, jatuh, dan bahkan bisa terbang. Dan masih banyak banget kejadian aneh selama Joni berada di dalam gedung bekas rumah sakit itu. Bahkan Doi ini mengaku nggak kuat karena Doi sendirian eksplor di dalam gedung itu. Tahun. Ada sebuah museum yang diklaim sebagai museum yang paling angker di dunia. Museum itu bernama Museum of Shadows di Nebraska Amerika Serikat. Di dalamnya terdapat lebih dari 3.000 koleksi benda-benda yang diklaim terkutuk, berhantu, angker, dan segala macam. Dan banyak banget diantaranya itu adalah boneka. Nah salah satu sosok boneka yang paling terkenal di museum itu bernama Ada. Konon boneka ini bisa terus-terusan kembali ke rumah meskipun udah dibuang berkali-kali oleh pemilik sebelumnya. Dan selama lima tahun museum ini beroperasi, banyak banget kejadian aneh yang terekam di kamera CCTV yang dipasang di dalam museum itu. Terutama boneka Aida ini. Perhatikan baik-baik. Dan pastinya ya, dari sekian banyak koleksi yang ada di museum itu, gak cuman Aida yang terekam di kamera. Dan bahkan itu udah jadi kayak aktivitas sehari-hari. Bahkan gajaran kejadian itu terjadi persis pas ada pengunjung di museum itu. So, gimana nih? Di antara lo semua yang nonton video ini, ada nggak yang punya boneka di rumah? Kalau ada, coba deh sekali-kali lo rekam boneka lo semalaman pas lo tidur. Dan perhatiin baik-baik videonya besok pagi. Barangkali nih ya, barangkali ada sesuatu yang aneh, kirimin gue di DM Instagram dan gue bakal bahas videonya di next episode.